yang akan disiarkan mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat persahabat ya. kita mendapatkan info bahwa Bunda Lesti malam hari ini kembali sepertinya belum bisa hadir persahabat ya. disimak di kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Siwi waduh para peserta yang ikut audisi tadi malam luar biasa keren-keren masih penasaran deh siapa lagi ya mungkin yang lebih keren dari peserta malam ini Saksikan kembali DA5 Audition malam ini bersama juri King Nazar, Dewi Persik dan Via Valen pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar dan video.com. Yang jadi juri malam hari ini itu ada King Nazar, Dewi Persik dan Via Valen bersahabat Bunda Lesti malam hari ini absen tidak hadir di acara Dangdut Academy 5 Audition. Semoga besok malam next ada bunda lesi lagi dan mudah-mudahan ratingnya pun naik lagi, amin. Kemudian tersahabat disimak juga, ini ada postingan foto cute dari abang L ya, dari kak Lensa Doni yang mengunggah satu jam yang lalu di gas pribadinya. Ada sebuah kalimat, bos lagi ngecek kontrakan katanya tuh, aduh ini sih menggemaskan sekali ya, Masya Allah. Abang El selalu bikin semangat dan selalu bikin bahagia pastinya. Masya Allah, saya selalu untuk Abang Fatih. Semoga selalu menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan banyak orang. Amin. Kemudian juga para sahabat, vitamin bahagia pun kita dapatkan hari ini ya. Alhamdulillah, akhirnya nongol juga idola kesengan kita. Diunggahannya Vina Jovanka yang direpost kembali oleh akun Leslar Al-Fatih underscore FC. Masya Allah banget ya. Si murah senyum, Abang Fatih, yang selalu bikin kita bahagia. Masya Allah, luar biasa banget ya. Di sini juga ada sebuah kalimat. Hari ini main ama baby L, katanya tuh. Baby yang murah senyum, anteng terus, dan pandai. Wow, luar biasa banget ya, Bang L. Emang anak yang cerdas, anak yang pintar. Luar biasa. Di sini juga perselabat ada kalimat caption yang dituliskan. Akhirnya nongol juga, baik kesayangan aku, Masya Allah, tawamu candu banget bang, katanya tuh. Tawanya renyah banget ya, Bang Fatih, si murah senyum, hingga komentar positif pun banyak diberikan oleh Let's Lovers, yakni dari akun Instagram, Mama Mamaeda1998, Masya Allah, happy banget, katanya tuh. Wow, luar biasa banget ya, bahagia sekali, warga Konoha disuguhkan asupan vitamin bahagia hari ini dan kita lihat juga persahabat ya diunggang Papa Billar satu jam yang lalu ini mengingatkan kembali bahwa bakal ada acara liburan intimate vacation with Leslar Masya Allah banget ya makin gak sabar juga nih liburan bareng idola kesayangan kita karena slot hanya 175 orang nih persahabat ya slotnya terbatas jadi yang mau liburan bareng Leslar Dimulai tanggal 21 hari ini pukul 12 persahabat ya Sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Ini pre voucher vacation persahabat ya Yuk sama-sama yang ingin liburan bareng idola kesayangan kita Langsung aja klik linknya di akun Instagram Leslar Entertainment di sini juga ada sebuah kalimat post yang diposting oleh Papa Bilar Mau liburan gak? bareng kita-kita, yuk buruan dikepoin slot terbatas. Soalnya, guys, tap linknya buruan. Katanya tuh, yuk kita tentunya selalu mensupport, selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya, disimak juga bersahabat di fashionnya Abang Fati langsung muncul ya, fashion Abang El. Outfit pakaian yang dipakai oleh Abang El hari ini, merek Gucci. Ini mencapai 6.751.265 rupiah. Wow, harga yang sangat luar biasa. Baju BBL aja hampir 7 juta ya. 6 juta lebih, 6,7 Masya Allah banget, berkas selalu. Bahagia selalu untuk idola kita. Dan kita lihat juga ke kabar selanjutnya. Kita mendapatkan info mengenai Kaval Media of the Years 2022. Ternyata di sini ada... Tentunya info untuk warga Konoha persahabat ini pengumuman atau permintaan dari pihak sponsor, polling online ini dibuka hingga 7 Agustus 2022. Pemenang couple Media of the Year akan mendapatkan promosi iklan di area publik spesial Hari Kemerdekaan dan ditayangkan mulai tanggal 16 sampai 22 Agustus 2022. Wow, ini tentunya kabar gembira juga untuk warga Konoha Karena pemenang couple media of the years Itu akan mendapatkan promosi iklan Yuk sama-sama kita dukung ya untuk idola kesayangan kita Kita lihat juga di slide berikutnya Couple media of the years adalah sebuah polling online Untuk memberikan apresiasi bagi para pasangan selebriti tanah air yang sukses dalam membuat karya bersama sepanjang tahun ini mulai dari media televisi hingga berbagai sosial media lainnya, diantaranya Youtube dan Instagram. Lantas, siapakah couple media of the years favorit kamu tahun ini? ya Ini info untuk semuanya. Karena untuk voting itu diperpanjang persahabatnya hingga sampai tanggal 7 Agustus 2022 Pemenang akan dapat promosi iklan di area-area publik Gasken ke, vote terus semangat jangan kendor, mudah-mudahan leslar ini menjadi pemenang couple media of dears dan bisa mendapatkan promosi iklan di area-area publik kita lihat juga ke kabar selanjutnya ini ada momen spesial yang kita dapatkan yang dimana momen ini saat ulang tahunnya Bunda Lesti saat membuka kado atau hadiah, wow kadonya pun ini lucu-lucu banget ya ada antaranya petik juga dimasukin kado masya Allah tapi bahagia sekali melihat kebersamaan keluarga besar Semoga selalu sehat dan bahagia terus untuk keluarga idola kita Selanjutnya disimbang juga persahabat Ada kabar spesial dari Bang Boril Mengunggah kebersamaannya Ini bersama tim sepak bola semalam Ada Papa Bilar juga Masya Allah banget ya Walaupun tim Papa Bilar belum mendapatkan juara semalam Tetap Papa Bilar juaranya di hati warga Konoha tetap support dan dukung, tetap semangat ya untuk idola kesayangan kita. Semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru, kabar baik dan kabar menarik selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang insya Allah selalu setia dan selalu memberikan kabar-kabar baik, kabar bahagia dari Leslar, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bingung ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.